Saya kira, Pompolna sudah ngomong. Jenderal sudah ngomong. Jadi saya kira saya mau kembaliin ke judul, ya kan? Sebelum kita masuk pada kasus. Ini tragedi, tembak-menembak. Ya, jadi ada soal senjata. Soal ada alat kekerasan yang dipegang oleh orang-orang yang kita anggap berhak, tembak-menembak. Bahkan itu terlatih, dilatih, begitu ya. Jadi, saya kira ini masalah yang serius. Karena soal-soal yang punya senjata ini kan banyak, bukan hanya pengawal yang sekarang ini muncul kasusnya. Jadi saya kira soal senjata ini, ini sesuatu yang sangat serius, ya. Dan kalau ini tidak segera diatasi, maka tembak yang menembak yang lain juga bisa menjadi persoalan menurut saya. Jadi soal senjata ini sekali lagi ini sangat serius, ya. Terlepas dari kasus ini yang terjadi, karena berbarengan dengan ini ada istri uh, tentara juga ditembakkan. Nah, jadi ini soal senjata dan kita dengar di mana-mana ada. Amunisi dijual belikan, senjata diperjual belikan, dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang serius. Nah, saya kembali lagi ke kasus ini. Jadi saya kira, saya nggak setuju dengan Kompolnas. Ini kalau ngomong acuannya jenderal, kemudian acuannya normatif, ya kan? Kalau udah ada peristiwa, kemudian diusut secara benar, gitu ya. Nggak perlu pengacara Johnson Panjaitan atau tim apapun, gitu. Nggak perlu. Ini diproses aja dengan benar, pasti terungkap karena kualifikasi. Polisi kita udah hebat, pertanyaannya kenapa Ya kan, katanya sudah dilaporkan ada dua yang melaporkan, bahkan bintang dua yang melaporkan, begitu ya kok kejadiannya mana simpang siur sampai presidennya dua kali ngerespon dan berbeda-beda, yang awalnya cuma normatif, usut tuntas yang sekarang sudah agak tajam karena keraguan-keraguan siapa yang menimbulkan keraguan-keraguan maaf jenderal, karena tidak dijalankan secara benar ya kan kalau kita bilang di, ini tidak dilakukan secara benar, Bapak bilang Kapolri, katanya udah nunjuk tim khusus, masa udah 13 hari begini masih kontroversi. Masa sampai tadi malam saya di, diperiksa sampai pagi. Masa sih saya harus bikin laporan dulu untuk yang kesekian kali pembunuhan berencana? Penganiayaan yang saya laporkan sebenarnya bukan cuma itu, Jenderal. Teman-teman sekalian juga ada pencurian, ada juga peretasan. Cuman karena prosedur-prosedur itu kita bi tidak bisa lengkapi. Maka untuk sementara yang kita pakai adalah soal e, pembunuhan berencana dan pembunuhan serta penganiayaan. Kalau dari awal yang ditangani, saya lapornya tanggal 18 Pak. Dan sebagai orang yang e, profesional dan di, diangkat di atas sumpah, kami juga penegak hukum. Kami juga nggak mau kayak penegak hukum yang menangani ini, yang katanya polisi dan ada institusinya. Saya juga pengen pro justisia, makanya saya lapor. Saya bikin surat kuasanya, saya lapor karena ada persoalan-persoalan yang gak beres di tanganinya dari awal, dan berantakan, dan mengguncang bukan hanya polisi, tapi juga seluruh penegak-penegak hukum kita goyang, karena kasus ini kan nanti berujung pada proses penegakan hukum ke pengadilan, ini kan pengalaman bersama dengan saya juga, kasus oh, Kopi Mina bagaimana kita berdebat kan, ya, jadi ini pertaruhannya bukan cuma polisi, tapi penegakan hukum, dan ternyata kalau presiden yang ngomong begini, kepercayaan masyarakat terhadap negara ini, ini bisa mengelola hukum atau enggak sesuai perintah konstitusi ini, Ya, udah sekian hari kok, malah kayak begini. Jadi, jenderal, ya, kalau kita ngomong normatif, harusnya ini ditangani secara benar. Tapi faktanya, saya kemarin harus mengajukan surat secara resmi untuk meminta, ya, otopsi ulang, padahal sudah diotopsi. Kapolresnya konferensi ini sudah, saya sudah pegang ini apa dokumen otopsi sementara. Jelas itu Kapolres, ya. Nah, jadi ini otopsi sementara. Ya, otopsi itu nggak ada otopsi sementara, ya, itu adanya otopsi benaran. Nah, kalau ya. otopsinya benaran itu tidak benar, maka tidak benarnya itu timbul question kan, ngapain enggak ya. benar? Ya. Kalau lambatnya itu lambat ada bisa diterima akal, ya kita terima. Tapi kalau lambatnya nggak ada terima akal, maka Tanda tanya juga kenapa ya. lambat? Gitu Jadi kalau ya. kalau bilang ini enggak ada otopsi tidak benar, tidak benar. Ini bukan lambat, nggak benar. Nggak nah, nah. benar, nggak benar. itu loh mudah mudahan ya. saja dari Mabes Polri dengar ini siapa dokter yang nangani? Ya. Kalau nangani benar jam berapa jenazah itu dikirim ke tempat otopsi? Saya nggak tahu di mana ya. tempat ya. otopsi. Ya. Ya. Ya. Kemudian berapa jam otopsi jenazah untuk ya. kasus yang seperti ini? Ya. kan kasus yang seperti ini masuknya hanya sekian jam selesai, apalagi yang nangani hanya satu dua orang tidak melibatkan ahli ahli lain ini bahasa palembangnya icak-icak. Iya, gitu. Tapi itu bukan loh Pak. Kalau forensik Polri for diakui, tapi itu icak-icak. <laughs> ya suka lawan bapak gitu. Iya. <laughs> yeah. Jadi Bang, kami juga meminta visum et repertum dan minta rekon, pra rekonstruksi pra-rekonstruksi. Kalau benar kan enggak mungkin lawyer seperti saya minta pra untuk apa kalau semuanya udah dijalankan dengan benar. Justru karena ini tidak benar. Makanya ini jadi kayak begini dan kita berdiskusi di sini dan presiden meresponnya terhadap perkembangan ini. Justru karena tidak benar menurut saya. Karena itu maka mari kita sekarang mencoba ini secara benar. Cuman yang sudah tidak benar berhari-hari ya, baik penanganan yang seperti jenderal katakan mulai penanganan TKP, senjata dan lain sebagainya, kemudian ketidakbenaran itu diumumkan secara resmi oleh institusi, ini gimana memperbaikinya ini?